Kucing domestik adalah hewan peliharaan yang sangat populer di seluruh dunia. Mereka adalah binatang yang cerdas, lembut, dan penuh kasih sayang. Untuk memastikan kucing domestik Anda tetap sehat dan bahagia, penting untuk memberikan perawatan yang tepat. Berikut adalah beberapa tips perawatan kucing domestik yang dapat membantu Anda merawat kucing peliharaan Anda dengan baik. Makanan, memberikan makanan yang seimbang dan berkualitas adalah kunci untuk menjaga kesehatan kucing domestik Anda. Pastikan untuk memberikan makanan yang cocok untuk usia, berat badan, dan aktivitas kucing Anda. Berikan makanan yang mengandung protein dan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan kucing Anda. Selain itu, pastikan kucing Anda selalu memiliki akses ke air bersih dan segar. Kandang dan lingkungan hidup, kucing domestik memerlukan lingkungan yang aman dan nyaman. Berikan kandang yang cukup besar dan lapang untuk kucing Anda bergerak bebas. Pastikan kandang selalu bersih dan teratur. Selain itu, berikan lingkungan yang aman di rumah Anda dengan menyimpan barang-barang berbahaya atau benda yang tajam agar tidak dapat dijangkau oleh kucing Anda. Kesehatan, jaga kesehatan kucing domestik Anda dengan rutin membawa ke dokter hewan. Selain itu, berikan vaksinasi dan pengobatan cacing secara berkala untuk mencegah penyakit. Jangan lupa juga untuk memberikan perawatan gigi dan kuku kucing Anda. Perawatan gigi dan kuku yang tepat dapat mencegah masalah kesehatan pada kucing Anda. Grooming, perawatan grooming adalah bagian penting dari merawat kucing domestik Anda. Ini termasuk memandikan, menyisir bulu, membersihkan telinga, dan memotong kuku. Pastikan untuk memilih produk grooming yang aman dan cocok untuk kucing Anda. Interaksi dan aktivitas, kucing domestik memerlukan interaksi dan aktivitas untuk tetap sehat dan bahagia. Berikan waktu untuk bermain dengan kucing Anda dan memberikan lingkungan yang menarik dan menghibur. Pastikan juga kucing Anda memiliki peralatan mainan yang aman dan sesuai dengan usia dan ukuran kucing Anda. Kucing yang diadopsi atau diselamatkan, jika Anda mengadopsi atau menyelamatkan kucing, pastikan untuk memberikan waktu yang cukup untuk kucing Anda beradaptasi dengan lingkungan baru. Berikan dukungan dan kasih sayang untuk membantu kucing Anda merasa nyaman dan aman. Perawatan kucing domestik tidak sulit, tetapi memerlukan perhatian dan kesabaran yang cukup. Pastikan untuk memberikan perawatan yang tepat dan rutin untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan kucing peliharaan Anda. Dengan memberikan perawatan yang tepat, Anda dapat memastikan kucing Anda hidup sehat, bahagia, dan panjang umur. Membersihkan kotak pasir, kucing domestik menggunakan kotak pasir sebagai tempat buang air. Oleh karena itu, penting untuk membersihkan kotak pasir secara rutin agar kucing Anda merasa nyaman dan tidak terkena penyakit. Membersihkan kotak pasir setiap hari, dan pastikan untuk mengganti pasir secara berkala. Mencegah perilaku yang tidak diinginkan, beberapa perilaku kucing domestik mungkin tidak diinginkan oleh pemilik, seperti menggaruk meja atau kasur. Untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan, berikan peralatan yang sesuai dan pastikan lingkungan Anda aman dan menarik. Anda juga dapat memberikan pelatihan untuk mengajarkan perilaku yang diinginkan pada kucing Anda. Kucing betina yang hamil, jika kucing betina Anda hamil, pastikan untuk memberikan perawatan yang khusus. Berikan makanan yang seimbang dan berkualitas, dan pastikan kucing Anda selalu memiliki akses ke air bersih dan segar. Berikan kandang yang aman dan nyaman untuk melahirkan anak kucing. Selain itu, pastikan untuk membawa kucing Anda ke dokter hewan untuk memastikan kehamilan berjalan lancar dan bayi kucing sehat. Perawatan kucing yang sakit, jika kucing Anda sakit, pastikan untuk membawa kucing Anda ke dokter hewan. Berikan perawatan dan pengobatan yang tepat untuk mengobati penyakit atau cedera kucing Anda. Selain itu, Pastikan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang ekstra untuk membantu kucing Anda pulih lebih cepat. Dalam merawat kucing domestik, perlu diingat bahwa setiap kucing memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pastikan untuk memahami kebutuhan kucing Anda dan memberikan perawatan yang sesuai. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter hewan atau ahli hewan peliharaan jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang kesehatan atau perawatan kucing Anda. Dengan memberikan perawatan yang tepat dan cinta kepada kucing peliharaan Anda, Anda dapat memastikan kucing Anda hidup sehat dan bahagia.